Kan biar saya tembak awas tak? Nyapoi nak cuat lagi opak Ya Nyapoi nak cuat Ini ada bersandung Ini bersandung juga Kenapa dia mengarah dah? Masih Ayo. Ayun Dan Ayu Bentung ini Bentung kuasa lepas dah? Bentung kuasa lepas dah? Ada? Bentar dah je tak? Karena tidak pun nak bantuan Kami balik dari Jogja Kandai tembak tu udah kada baik tak uno titik dapat nyo titik jangan tenang lah baik titik mana seduk seduk udah lah pit eh oi anak nyo laila amis awak nak dating atau Mas itu itu, makcul Lagi di situ dan dan